Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Terima kasih, teman-teman semua, telah berkunjung di channel PWJ Kerapor. PWJ uh, pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan ya kepada Anda teknik cepat pembuatan detail konstruksi. Ya, uh, tutorial ini uh, hadir atas permintaan dari Bapak. Dari Bapak, uh, temuin channel ya, namanya bukan namanya ya, tapi nama channelnya ya maaf mau tanya bang sebab auto nggak muncul itu kenapa ya baik ya saya akan tuntaskan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai tutorial ini dan sekali juga ya dalam tutorial ini saya juga uh, memperkenalkan ya kelebihan-kelebihan dari teknik karya dari channel pbjk Oke untuk uh, mengurangi waktu kita langsung aja ya teman-teman semuanya tapi sebelum kita mulai video tutorial ini jangan lupa teman-teman semuanya uh, share ya tutorial ini ya kepada teman-teman aja jangan lupa subscribe ya agar berbagi ilmu bagi kita semua teman-teman semua dengan kita berbagi ilmu kita mendapatkan pahala juga karena ilmu yang bermuatan itu akan mendapatkan amal jariah ya bagi kita semua oke kita mulai saja teman-teman semuanya Silahkan menyaksikan Enjoy your work We were happy to Oke okay, kita buka saja ya Apelisikasi SketchUp Saya tidak menggunakan 2018 ya Saya hanya menggunakan 2015 Kenapa 2015? Karena agar modeling kita menjadi ringan ya Apabila udah kita buka Apelisikasi SketchUp Agar modeling kita menjadi ringan lagi Maka kita pilih Style 2018 Oke ini area ini lalu edit kita sisakan centangan pada area edge ini dan ambil tuh ini rectangle di sini Oke ya, saya membuat DNA sederhana di sini ya Oke saya itu kita tekan B untuk ke material saya warnai transparan kenapa saya yang transparan agar memudahkan kita dalam melihat komponen kolom dan komponen dinding okay. double click, klik pada area sini ya, okay. okay. skip lalu, ini x arah 150, saya menggunakan satuan milimeter ya Oke, okay. bebas ya, panjangnya berapa Oke, okay. lalu komponen kolomnya, ini double click My group dan my component, oke. Okay. Dan ini juga kita buat sini, 150. Oke, okay. ya kan? Ini ya, tertangguh. Double click my group dan my component, oke. Okay. Lalu kita klik kan M ina ini. Oke, okay, biar udah, udah seperti itu ya. Maka kita akan membuat jenah di sini. Jenah sederhana saja ya. saya masukin ukuran 4 meter. Oke, okay. di sini. Oke, okay. tiga meter ya. Di sini. 2 dua sini 2 meter juga ya saya akan membuat DNA sangat-sangat sederhana ini dibuat rancang khusus untuk pemula ya oke okay. dan di sini juga saya buat Hai so, saya taruh 200 2.500 mm saya menggunakan satu mm oke ya, oke dan di area ini saya akan jadikan teras disini ruang tamu kamar mandi ini kamar ya saya membuat rumah sederhana saja ya berdasarkan permintaan dari beberapa bapak temuin channel ya oh namanya temuin channel ini pertanyaannya maaf mau tanya bang sebab auto self gak muncul itu kenapa oke saya akan memenuhi uh, permintaan dari bapak temuin channel ini ya dan saya akan tunjukkan uh, kenapa auto self itu tidak muncul oke saya warnai transparan dulu di area sini oke saya akan membuatnya sederhana ini udah kita buat kandungan komponen ya kita letakkan di sini oke select ya kita ctrl c ya ctrl c tahap. Oke. lalu saya pasti di sini oke namun sebelum itu kita klik kita buat garis kemiringan di sini kenapa dibuat garis kemiringan agar kita tahu ya titik tengah dari persegi ini ya skip keluar dari grup oke okay. ya nah, ini tekan di sini. Okay. lalu ini juga kita putar ya kita select dulu dari sini lalu tekan key klik pada titik tengah lalu tekan control lalu klik pada dari sini lalu putar secara otomatis tercopy ya lalu tutupi komponen ini ya tutup maksudnya tutupi ya garis hitam ini dengan komponen ini ya Oke okay, seperti ini kontrol V Oke okay, kita kita kontrol C lagi set C kontrol V oke okay. ya yeah. ini kita panjangkan seperti ini ya ya yeah. trofi juga di sini. Kenapa autor sel tidak muncul ya? Perhatikan ya baik-baik ya dia di sini ya. hanya tuh banyak sekali yang uh, majukan pertanyaan seperti itu ya. Padahal udah tiga kali saya buat tutorial yang sama. Nanti saja Ada yang bermasalah tentang autor sel itu sendiri. Oke. Ini. S panjangkan, oke. Okay. V, ya, yeah. oke. Okay. Ini Ctrl v. Ctrl v, ini saya lagi C lalu V, ya yeah, seperti itu, iya. Yeah. <tuh> kontrol klik oke. iya panjangkan seperti ini oke teman-teman semuanya para sahabat setiap punya karator apabila dina ini sudah tidak kita tutup bidang komponen ya maka ini kita select lalu kita arahkan ke sini kemudian kita edit ya Nah, seperti pada video tutorialnya saya sudah seperti tahu, namun berbeda pada kali ini saya akan jelaskan ya kenapa outer cell itu tidak muncul ya nah syarat-syaratnya tuh supaya outer cell itu muncul akan saya jelaskan pada tutorial ini okay. ini saya selek ya saya push lagi ya garis pengeringan ini karena udah tidak kita perlukan dan yang pertama-tama kita mengedit lalu tapi sebelum itu kita sejajarkan dulu ya ini sejajarkan dulu dengan ini oke udah saya ajar lalu pindahin beberapa senti ya kita akan mulai dengan mengedit komponen ini ya dinding ya kita akan membentuk uh, slope di sini uh, slope-nya tahu aja ya setinggi uh, 200 mm ya ya cukup ya karena membuat setelah ya kemudian micro dan my component kalau Anda tidak my component juga masalah ya enggak ada masalah tapi untuk cadangan dari komponen tidak apa-apa ya kita my component aja dia seperti itu nah ini udah kalau otomatis yang di RS ini udah terbentuk teman semuanya oke perhatikan baik-baik ya lalu ini juga kita tutupi ya dengan tuh rectangle sini. oke okay. ingat teman-teman semuanya teknik ini benar-benar realistis ya kenapa saya sebut realistis karena mudahnya realistis bentuknya realistis sesuai yang terlihat di lapangan dan detailnya realistis oke okay. detail dan cepatnya realistis Oke. Okay. ini sekitar hapus ya ini tingginya sekitar taruh aja 3 meter ya Oke, saya harap ya untuk guru guru atau dosen dosen ya uh, menerapkan teknik ini untuk dunia pendidikan dan dunia kerja ya karena uh, tidak ada alasan ya untuk kekurangan dari teknik ini ya karena udah jelas oke ini udah bentuk ya kalau kita klik tiga kali ya micro nah ini udah saya tambah mikro lalu kita buat ring balok di sini ya kita hapus 150 saja ya Oke. klik tiga kali mikro ya udah yang sekali itu kita buat fondasi di sini ya fondasi ya kita masukin saya jarang 600 mm oke okay. lalu ini sih, kita push ini kita taruh 50 aja ya 50 mm klik pada garis ini taruh 100 56 mm oke okay. klik 3 kali my group ini tekan M kontrol lalu pindah lalu kita mirror pilih group oke. Okay. lalu tekan M klik pada ujung sini lalu tekan pada area sini oke okay. lalu kita gabungkan kedua ini dengan menggunakan author cell ya set author cell oke okay. kita ctrl z ya apabila ada waktu ada select semua ini kemudian tidak muncul author cell ya ctrl Z maka ada yang salah ada yang salah jadi syarat otor itu keduanya itu tidak ada yang bolong ya misalnya kayak gini ada bolong yang kayak gini itu udah bisa di otor saya skip ya nggak muncul otosel. sale kalau area ini bolong ya saya kontrol Z nah kemudian syarat yang kedua ini kenapa enggak muncul atau cell ini kan ya kita selek atau ya, muncul atau tepukutan salah saran yang kedua bila tidak muncul atau cell maka kemungkinan besar pada area dari di dalam grup ini di dalam grup ini misalnya kita pindahin ya di dalam ada salah satu ya antara ini atau ini di dalam grup komponen ini misalnya kita masuk ada garis seperti ini teman semuanya ada garis seperti ini. Kalau ada garis seperti ini atau garis kalau enggak di area garis ini, ada area garis di dalam komponen di dalam grup komponen ini misalnya ada garis di sini. Ya, itu nggak bisa. Atau area garis di dalam di dalam balok ini ya. Maka Anda gembungkan itu tidak akan muncul auto cell. Misalnya kita buat garis di sini ya garis tegak ya oke kita tapas aja yang ini oke okay. coba kita hide oke okay. oke okay. kita pindahin lagi oke okay. ini ya kita pindahin garisnya oke okay, ambil lagi seperti ini jadi garis ini balok ini ya balok seperti ini kenapa tidak muncul auto shell ingat ya yang pertama balok ini gak boleh bolong teman-teman semuanya ya balok ini udah boleh bolong ya misalnya kayak gini ya gak boleh bolong kayak gini ya yang saya gak boleh bolong kayak gini kita masukin ke dalam Anda harus mengecek lagi ya area ini tidak ada garis ya tidak garis di ada tidak ada garis yang eksternal artinya artinya seperti ini semuanya Anda harus mengecek di area dalam dalam balok ini bahwa tidak ada garis nah, misalnya kita masuk ke dalam area balok ini ya ya kita buat garis ini nah ada garis seperti ini ya anda harus bersih dari garis ini blok ini bersih dari garis ini coba kita tes ya bila ada garis seperti itu skip ya anda gabungkan sini, maka author cell itu tidak muncul ya seperti ini, saya select keduanya ya select maka author cell itu tidak muncul jadi syarat author cell itu yang pertama ada dua syarat supaya otor sel itu muncul ya tidak ada garis itu yang pertama ya yang kedua ini area balok ini tidak ada yang bolong ya Coba saya hapus garis yang tadi ya sehat dulu kayak sini saya hapus garis ini ya saat Hai maka kita escape query group maka okay, kita gabungkan keduanya maka otresennya akan muncul ya otresenya muncul kan udah jelas teman-teman semuanya kenapa otresenya tidak muncul ya ya jadi kedua balok ini ini sama ini tidak boleh ada garis di area dalam maupun di area luar dari balok ini Dan yang kedua Walaupun ini tidak ada yang bolong dari kedua-duanya. Ya, apabila syarat itu sudah dipenuhi, maka dipastikan otor nya akan muncul. Sudah jelas ya? Oke. Ada yang belum jelas? Oke, ya, saya ulangi lagi ya. Ingat ya, syarat autosell itu muncul ya. Satu, yang pertama area ini sudah tertutup semua walaupun ini dan nah, sebuah tertutup tidak ada garis ya tidak ada garis di internal ataupun eksternal dari balok tersebut saya ketat tutup ada garis seperti ini tidak boleh saya garis seperti ini tidak maka kalau kita gabungkan tidak akan muncul outer cell tersebut gabungkan seperti ini tidak muncul saya select ya tidak muncul itu ya tidak boleh ada garis internal sama eksternalnya ini sudah hapus garis kemudian garis internal berarti garis yang ada di daerah dalam ini ya ya garis seperti ini ya nggak boleh pokoknya tidak ada garis lain garis sudut-sudut ini oke udah jelas teman-teman ya ya supaya tidak ada yang lagi ya kenapa nya tidak muncul oke okay. ini saya gabungkan aja ya auto cell oke okay. lalu ini lagi kita buat turah tanggal yeah. dari ujung sini ke sini oke okay. oke okay. saya taruh 150 di sini ya oke okay, kita masukin ke sini serat 20 juga ya, oke di sini tekan p, oke klik tiga kali, micro, oke lalu kita buat garis di sini, teknik yang anda perlihatkan ini saya perlihatkan ini adalah teknik karya channel Boy Creator teman-teman semuanya, jadi apabila anda melihat ya di negara lain atau dimanapun ya tidak ada ya anda temukan teknik seperti ini hanya ada di channel projectator walaupun ada seandainya ada bisa jadi ya tutorial itu uh, mengambil referensi dari channel projectator oke okay. apabila ya udah kita buat garis itu ini ya saya ulangi lagi ya saya control z ya kita buat garis tengah di sini ya cek cek cek biar agak semua tertutup ya udah itu tertutup klik double klik ya lalu kontrol i kita escape dari grup oke oke kita masuk ke komponen ini nih ya kontrol v ya saya kontrol v ditetapkan pada titik tengah dari persegi ini ya, seperti ini ya dari tengah. ya karena ini antara pondasi sama ad samplingnya satu ya kita buat batas di sini lalu kita make group area sini oke nah ini kita select lalu kita volume ya ini udah jelas ya ingat ya pastikan di area sini tidak ada garis ini kan ujung garis tuh itu garis dari sini ya dari bawah sini ya. Apabila ada udah pastikan tidak ada garis di sini, kemudian ada tutup, ya, udah jelas kan? Kemudian, nah. oke okay, kita ngurusi lagi, oke okay, kita di sini, oke okay. kita ulangi lagi ya. Uh, ini bersih ini kita geser ke sebelah samping dulu. Ya, gunakan deselect. Terus volume dari sini. Dan para pastikan ya area sini tidak ada muncul garis ya. Kalau tidak masih ada. Kalau ada garis maka atau tidak bisa diotrol teman-teman semuanya. Ingat ya, ada garis internal pun eksternalnya itu nggak boleh ada garis. Untuk kita tutupi area yang bolong ini kita buat garis seperti ini. Oke. Okay. Nah. Kemudian klik 3 kali. Oke, okay. klik 3 kali, micro. Nah, kemudian persegi ini kita letakkan lagi di atas pondasi itu. Oke, okay. seperti ini. Hmm. Kemudian tinggal yang area sini kita explode. Ya, select pada area sini lalu follow me pada area sini oke okay, udah jelas ya dan pastikan juga ya area ini tidak ada tidak ada yang bolong ya tidak ada yang bolong okay, klik tiga kali my group oke okay. kita coba hide area sini kita cek di area samping ini apakah ada garis atau tidak hide area dalamnya Oke, okay, bersih ya, tidak ada garis ya. Berarti bisa di alter cell. Oke, okay, control Z, oke. Okay. Escape. Lalu kita muncul lagi fondasinya. Oke, okay, udah muncul fondasinya ya. Lalu kita ini kolom ini kita panjangkan ya. Sejajarkan ya dengan dinding. Dan ingat ya, kolom ini tidak bisa di alter cell kalau masih ada garis ini ya, garis hitam ini. Oke. Okay. lalu kita pencet E okay. klik tiga kali my group oke okay. oke okay, sudah selesai ya ya, yeah. ini kita geser nah. lalu kita lewat tampak atas lalu kita select semua kita angkat ini rum, eh, rumah ini ya kita angkat ke lurus ke atas ya kita ambil taruh saja 250 ya, mm ya. atau tambah lagi 50 oke nah apabila sudah seperti ini Anda wajib mengexplode ya area ini ya kenapa harus Iya, karena mu Mempersulitkan Anda dalam membuat jendela atau pintunya, ntar Oke. cara mengisapnya seperti ini: explode semua ya. Oke, explode ya. Nah, baru Anda bisa membuat jendela di sini. Kalau bisa, ya juga saya. Anda explode lagi seperti ini, nah. dan apabila saya warai, ya, dengan material batak di sini material stone oke okay, saya cari ya material bakwood bata bata bata oke okay, ini material bata ya ya nah anda lihat ya kalau saya select dia ini sewarna air sini maka terlihat tuh seperti ada tarikan ya cara mengatasi uh, material yang seperti ini anda simpel ya cukup anda klik kanan beli explode sudah normal kembali kemudian klik kanan lagi pilih my group mudah kan ya seperti itu teman teman semuanya dan Mulai kesempatan ini juga, saya tidak lupa mengingatkan pada teman-teman semuanya agar tetap melihat ya dan berkunjung di channel PewJ Kreator karena banyak hal-hal yang menarik ya seperti lihat di layar monitor Anda. Di sini ada teknik-teknik termudah yang dalam membuat modeling di sketchup ya. Seperti ini judulnya 40 kurang lebih 40 detik ubah 8 jenis atap genteng sketchup. Jadi, Anda cukup mengedit ya salah satu dari genteng ini. Maka, apabila ada bosan ya dengan bentuk ini e, genteng yang ini, Anda tidak perlu memasangnya di atap berulang-ulang. Cukup Anda mengedit komponen tersebut. Kan itu ada tuh yang membuat beberapa jenis genteng, tapi harus memasang dulu pada area atapnya kalau menggunakan teknik dari channel kator anda tidak perlu memasang lagi cukup anda mengedit ya, komponennya maka keseluruhan dari area kan, atap itu juga sudah terbentuk teman-teman semuanya Dan ini juga pembuatan genteng tanpa menggunakan subtract juga ya ini sangat bagus ya teman-teman semuanya nah, cara memotongnya itu simple menggunakan teknik khusus ya Nah, tanpa, intinya semua Uh, channel poeja kata itu menggunakan tool original Sketchup ya, kenapa kita menggunakan tool original Sketchup karena anda langsung bisa mempraktek memprakteknya langsung di Sketchup Anda Anda tidak perlu repot-repot mencari tahu ya bagaimana cara memasang plugin atau mencari di internet gimana tempat download plugin enggak perlu Anda langsung bisa memprakteknya langsung di aplikasi Sketchup nya Sketchup -nya Anda Oke okay di sini juga untuk pemula teknik cepat buat titil konstruksi dan teknik ini benar-benar realistis teman semuanya kenapa realistis sebilang-ulang karena mudahnya realistis bentuknya realistis sesuai dengan di lapangan dan cepatnya realistis juga ya jadi Anda bisa bandingkan ya teknik ini dengan tuh 1001 bit ya kalau tuh 1001 bit Anda harus mengikuti alur DNA berkali-kali untuk membentuk kolom, slope, dan dinding kalau menggunakan teknik ini chain of maka Anda cukup mengikuti satu kali ya, ingat ya satu kali jalur agris DNA sudah membentuk semuanya hingga lantai selanjutnya oke, kita kembali ke sekejap ini udah terbentuk ya dan ini karena apabila Anda ingin ya <tuh> mengetahui ya volume dari ini ini cukup anda klik kanan pilih anything info ya di sini ya ini maka nilainya udah anu nilai volume dari dininya udah muncul maka anda bisa masukin ke aplikasi RAB di sini saya perlihatkan aplikasi RAB yang ada di buku next profesional ya ya ini teman-teman semuanya ini aplikasi RAB di sini uh, galian pondasi ya. Di sini pondasi telapak. Pondasi batu telapak. Pondasi semuran bertulang ya. Ini telapak pondasi. Ya. Ini slope. Kalau untuk slope maka Anda isi di sini area sini. Di sini ada volume maka cukup Anda masukin nilai NDT info itu ke volume ini. Misalnya ini slope ya. Ini slope, Ini slope, Kita klik kanan. Ya udah muncul ya. Ini slope, Maka ini kita masukin di ini. Tapi kita mengubah ya dari satuan milimeter ke satuan meter. Ya, seperti ini, saya model info, saya ubah ya menjadi satuan meter ya. Lalu kita komanya kita tambahin di sini. Oke. Okay. Oke. Okay kita coba klik kanan entity info maka nilai ini nilai volume ini anda copy lalu anda pasti di area sini ya ini kan slope slope bertulang ya nah maka anda pasti di sini ya pasti ini kan ada rumusnya tuh ya anda cukup uh, tidak tidak harus menggunakan rumus ya Anda langsung pasti aja di sini ada masalah bila sudah Anda masukin nilai-nilainya ya semua di sini di apa sih yang ada di buku pengulangan ekspor profesional ini maka secara modis nilai anggaran biayanya akan muncul di sini ya Oke teman-teman semuanya di sini ya udah jelas ya teman-teman semuanya ini G ya tempat kita isi ini anda bisa mengupdate harga-harganya di sini. Ya. Oke, okay. ini ada mengupdate harga-harganya di sini. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke aplikasi SketchUp ya. Oke, okay. tapi bila sudah seperti ini, anda bisa otor ya. Ini select sebelumnya. Ingat ya tekan control ya tiganya lalu di otor agar kita bisa menyeleksi semuanya ya dari itu menyatukan semuanya ya. hingga tidak satu persatu enggak boleh ya. tampak atas bukan tampak atas yang tampak depan lalu kamera travel projection ada select di sini lalu pekan auto cell selesai udah bersatu semuanya ya kita normalkan lagi kita Z, ya perspektif gitu juga dengan fondasi ini ya tapi kalau untuk pondasi ya saya ambil tampak depan ya. Kemudian para projection, oke, okay. anda select baris ini. Kita akan menyatukan at sampling ya. Nah, kita cukup uh, ini kita hide, oke, okay. hide. Lalu kita ambil tampak atas ya. Ini uh, arena at samplingnya. Lalu kita auto saja aja ini auto sel, maka udah muncul lat sampingnya. Udah bersatu, teman-teman semuanya. Oke, kita normalkan lagi perspektif. Oke, kita munculkan lagi pondasinya. Oke, pondasi kita unhide. Oke, ini uangnya udah muncul ya. Tinggal kita satukan pondasinya hmm, ya. Pondasi ini ya, jadi yang kita hide itu. Ada dua ya, ambil tampak kata depan. Oke, okay, seperti ini ya. Terus kamera, terus parallel projection. Oke, okay. oke. Okay. Uh, sebelum saya lanjut, ini saya uh, bilang sesuatu kepada Anda: uh, teknik ini uh, mohon ya, Anda perkenalkan kepada teman-teman Anda, siapa tahu ada yang belum mengetahui teknik ini bahwa menggunakan tool organisasi kita itu sangat sangat gampang teman-semuanya cuma ilmunya ya ilmu cara menggunakannya tuh kebanyakan tidak ya. mereka tuh tidak menggunakan seefektif mungkin dari tool organisasi kecap itu dan apabila menggunakan teknik ini juga anda tidak perlu menggunakan laptop laptop spek tinggi ya bahkan laptop yang harganya 2 juta anda bisa menggunakan teknik ini ya cukup bersahabat kan buat anda yang menggunakan laptop yang budgetnya rendah kan Oke, okay, oke, ini samplingnya sudah ya, sudah disatukan. Tinggal ini pondasi ini, ya. Lalu kita selek, hargiannya sampling, tekan kontrol, lalu kita select area ini, area atas. Tapi jangan mengenai pondasinya, ya. Oke, okay, apabila sudah tidak mengenai pondasinya, kita hide Oke, okay. ambil tampak atas. <tuh> Oke, <Okay. tuh> lalu kita anda select dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, okay, seperti ini. Oke, okay. kita ulang lagi, lagi sekali ya. Ambil tampak, kita close z. Oke, okay. kenapa saya ulang? Karena area ini belum kita hide ya, tidak ikut terhide. Oke, okay. ini kita ambil tampak depan. Oke, okay. kita select semua. Oke, okay. kita select semua aja ya select semua karena area pondasi area yang tidak ingin kita select maka tekan shift ya tahan kalau anda select area pondasi ini ya selek tahan ya save nya itu tahan oke okay. set ya kemudian lepas kemudian hide ya hingga tersisa hanya pondasinya doang oke okay kita akan menyatukan selek ya semuanya dari pondasi ini <tuh> lalu klik kanan pilih autor cell ingat ya saya sudah saya tahu tadi syarat uh, untuk memunculkan autor cell itu udah jelas ya ini udah sempurna teman-teman semuanya menyatukan area pondasi ini udah sempurna semua ya ya tinggal kita munculkan lagi yang tadi kita hide ya kelas oke okay. Uh, edit All, oh, Oke, okay. Oke, okay, udah muncul ya. Kita normalkan lagi, perspektif, Oke, okay. Oke, okay. itu sempurna kan teman semuanya. Head, kita lihat ya. bentuk pondasinya, udah menyatu dengan sempurna ya. Eh. Dan apabila anda pindahkan ke dua dimensi AutoCAD, okay, maka Cukup cukup rapi ya. Di sini saya sangat menganjurkan anda menggunakan lembar kerja menggunakan 3D karena data ya anda perlu yang anda perlukan untuk pembuatan dua dimensi itu udah lengkap teman semuanya dari denah fondasi dari volume bangunan udah ada di 3D. Oke. Okay. Ini ilmu yang anda lihat ini ya, gratis teman-teman semuanya ini ada pelajaran hanya satu pinta saya ya. Uh, mohon jangan di ya teknik ini karena kenapa gak ditayangkan karena untuk menjaga ya channel punya toro dari karya-karyanya okay. seperti itu teman semuanya uh, apabila kita buat atap ya saya sudah berkali-kali ya menunjukkan anda dalam membuat atap ya. dalam membuat atap itu simple teman-teman Oke, okay, di sini tadi saya bilang ya di sini ada area teras ya. Di sini ada area teras, maka untuk memunculkan area teras, saya cukup menghapus ya dinding ini. Maka dengan secara otis terasnya udah jadi dalam semuanya. Terasnya sudah jadi plus ada sambungan bimnya di sini baloknya ya. Di teras itu pasti ada bimnya kan? Ya ini bimnya saya rasa oke okay. untuk uh, video tutorial sebelumnya akan saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman semuanya para sahabat video creator di uh, mana ada yang bertanya gimana teman, gimana pak seandainya elevasi ya elevasinya itu tidak rata ya, seperti ini kan ini rata gimana kalau elevasinya itu berbeda ya ah, tenang saya akan jawab pertanyaan tersebut dan saya akan mempraktekkan ya bagaimana cara membuat teknik ini dengan elevasi berbeda dan selain itu juga saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman semua juga juga ya e, membuat detail genteng dan rangka atap plus rangka atap baja ringan ya tentunya dengan menggunakan teknik dari channel pwc ingat ya channel ini Membuat karya sendiri ya Ini murni karya dari channel Poyoyoyokator Oke teman-teman semuanya saya rasa uh, Cukup aja tutorial dari saya uh, Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Memperkenalkan teknik ini Kepada Murid atau guru Atau semua rekan-rekan anda Ini penting ya Seperti motto ya dari channel Poyoyokator Yaitu enjoy your work We were happy to artinya nikmati pekerjaan anda maka channel ini pun senang ya anda puas channel ini, pu channel ini pun puas ya. oke okay. ini murni ya dari hasil karya dari channel proyekator detail mudah dan realistis dalam pembuatan rumah di sketchup oke okay, teman teman semuanya Uh, sekian ya tutorial saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh